Halo guys, balik lagi di channel aku, Hana Resila. Gimana nih kabar kalian? Sehat-sehat aja kan? Tentunya aku selalu doain kalian yang nonton video aku ini selalu dalam energi yang bersemangat, positif, dan tentunya sehat terus ya. Gitu jadi hmm, kali ini aku sendiri dan aku di suasana yang berbeda gitu ya. Di dalam mobil, kenapa? Karena beberapa bulan yang lalu aku pernah janji ke kalian teman-temanku kalau aku bakalan sharing eh, gimana caranya aku bisa dapet mobil impian aku yang sekarang ini aku ada di dalamnya hanya dengan sebuah buku mungkin kalian enggak percaya ya gitu tapi ini kenapa aku sharing ke kalian kenapa Aku berani gitu loh saat ini tuh untuk benar-benar ngasih tahu ke kalian, sharing ke kalian, dan mau kalian juga tahu gimana caranya memanifestasikan impian kalian, apapun itu dalam hal materi, kebahagiaan, kesehatan, hubungan, atau yang lain lah yang jadi mimpi-mimpi kalian gitu. Itu bisa terwujud hanya dengan sebuah buku. Jadi mobil ini adalah sebagai bukti untuk diri aku sebenarnya Di antara hal-hal yang lain tapi ini dalam hal materi ya Ini adalah pencapaian terbesar aku Yang pertama dari cara aku untuk mengafirmasikan diri aku mendapatkan sesuatu yang aku inginkan gitu cita-cita aku Jadi mobil ini aku afirmasikan di saat pertama suami aku lagi dipecat dan saat itu aku baru aja mengundurkan diri dari sebuah pekerjaan gitu, karena ada banyak hal yang jadi pertimbangan aku. Ah, aku harus resign aja deh dari tempat kerja itu gitu. Tapi di saat bersamaan ternyata suami aku juga dipecat gitu kan, kita gak ada planning untuk kedepannya gimana nih. Nah, tapi di saat itu juga itu gak menjadikan aku dan suamiku tuh down. Saat kita benar-benar dalam keadaan bangkrut gitu ya itu gak membuat aku sama suamiku tuh down Tapi justru membuat aku semakin bersemangat untuk mewujudkan mimpi-mimpi aku gitu loh Supaya gimana ya ketika kamu mendapatkan sebuah masalah dalam kehidupan itu kan pasti kamu down ya Tapi kalau aku percaya wah oh, pasti di balik ini bakalan ada sesuatu nih yang hebat yang akan menghampiri diri aku. Jadi aku terus optimis dan aku beranikan diri aku untuk coba menulis, menulis mimpi-mimpi aku. Karena selama ini aku udah tahu nih teknik ini, teknik bagaimana mengafirmasikan mimpi-mimpi kita. Cuman nggak pernah aku praktekin gitu, karena aku takut masih ada apa ya skeptis dalam diri. Ah, masa sih? Ah, nggak mungkin gitu. Terus ya udah akhirnya aku beli sebuah buku. Ini bukunya buku mimpi pertama aku. Jadi, aku eh, coba saat itu gitu. Di saat aku bangkrut, bener-bener kayak uh, down gitu. Aku wah, gak boleh aku harus tetap semangat gitu. Terus aku coba memanifestasikan mimpi aku dengan aku coba deh nulis di buku mimpi-mimpi aku. Aku beranikan diriku untuk yakin dan percaya dengan cara itu gitu. Nah, kemudian dari hal kecil dan hal besar yang aku tulis di sini ternyata benar-benar mungkin karena keyakinanku yang sangat besar gitu bener-bener semuanya terwujud satu persatu gitu dalam uh, tempo yang singkat ada yang panjang gitu nah yang paling besar yang aku tulis di buku pertama aku ini adalah um, mobil ini ignis <laughs> ignis tipe gx jadi mimpi aku aku nggak berani mobil yang lebih mahal-mahal gitu ya kayak Lamborghini atau apa karena aku pikir ah yang murah aja deh dulu tapi oke okay gitu aku tulis deh aku tulis di buku ini aku tempelin gambar mobil yang aku impikan dan ternyata lihat dong ini buktinya ya mobil Ignis ini sih tipe GL ya sebenarnya tipe GL karena waktu itu yang GX yang jelas gitu gambarnya nggak ada terus tadinya GL udah nggak apa-apa tapi aku memanifestasikannya ini adalah mobil Ignis GX gitu yang aku pengen warna putih dan bener dong sekarang aku ada di dalam mobil Ignis uh, GX dan ini tercapai satu tahun setelah aku uh, menempelkan di buku impian aku gitu dan aku juga nggak hanya menempelkan gambar itu tapi aku juga uh, tulis di sini selama e, banyak banget nih ada lima. nah jadi aku mencoba menulis seperti saran dari dari apa dari yang aku baca dari orang-orang yang udah lebih pengalaman lebih dulu e, kayak teknik lima kali lima atau apa Nah di sini ada tulisannya ya 3 Juli 3 Juli 2019 aku nulis aku tulis saya bahagia dan bersyukur atas mobil Ignis GX yang saya punya. Aku tulis sampai banyak banget. Sampai. Oh, 33 kali. 33 kali. Dan aku tulis selama... 30... Eh, 5H, 5 kali. Eh, 3. Oh, 3 kali. Jadi, 3 Juli 2019 aku tulis 33 kali. Terus, habis itu tanggal... 4 Juli aku tulis lagi setiap mau tidur jadi aku pakai teknik 33x3 bukan 55x5 bisa kan ada yang 55x5 33x3 gitu cuman aku pakai 33x3 gitu gak tau kenapa aku bikinnya 33x3 gitu ya dan dimulai dari tanggal 3 Juli dan aku dapat mobil ini bulan Desember 2020 jadi sekitar Oh 1 tahun setengah dan ini eh, di tanggal 3 Juli ini tuh ya bener-bener aku lagi Uh, aku sama suamiku lagi bangkrut Dia baru aja dipecat Terus aku baru keluar kerja Jadi uh, dari teknik manifestasi uh, 33 kali 3 ini Banyak hal gitu yang nanti aku sharing ke kalian gimana tekniknya Cuman ini cuman aku sharing singkat aja ya Kalau bukti kalau aku tuh bener-bener nulis ini dan bener-bener dapet ini gitu Aku gak berpikir gimana caranya ya Supaya tahu kan harga mobil ini berapa gitu tapi uh, ini cuman sharing sedikit aja nanti besok di next episode aku bakalan ngasih tahu teknik apa sih sebenarnya aku buat gitu untuk mendapatkan ini sebuah materi ini tapi ini juga bukan cuma materi ya tapi bisa kebahagiaan kesehatan keuangan uh, terus jodoh kamu terus uh, karir kamu yang kamu impikan tuh seperti apa itu bisa loh terwujud karena aku udah membuktikan banyak banget sampai sekarang aku menggunakan ilmu ini yang nanti Kedepannya aku bakalan sharing terus ke kalian gimana dan aku harap kalian juga e, bisa mempraktekannya dan mendapatkannya sama seperti aku. Kalau aku bisa, kalian pasti bisa gitu. Aku yakin kalau aku bisa, kalian pasti bisa karena udah banyak banget ini cuma salah satu yang dari segi materi yang udah aku dapet. selebihnya tentang kesehatan, terus kebahagiaan, terus e, keluarga itu juga banyak hal yang merubah diri aku. Ketika aku memanifestasikan mimpi-mimpi uh, aku dalam bentuk keyakinan yang nyata gitu loh buat aku sebenarnya apa sih yang aku lakuin gitu Apa sih teknik, apa sih ilmu apa sih Ilmu dukun, apa ilmu santet, atau ilmu peluet Atau ilmu apa gitu No guys, ini bukan ilmu apa-apa Tapi ini tuh ilmu kehidupan lah Ilmu kehidupan, ilmu semesta uh, Rahasia besar semesta yang kita semua punya dan kita semua bisa lakuin. Nggak peduli kalian saat ini dalam keadaan seperti apa, terpuruk, sedih, ditinggalkan pacar, terus kalian pengen nikah bulan depan, bisa, gitu, bisa. Kalau kalian tahu, coba komen di kolom komentar, kasih bocorannya ke teman-teman yang lain. Dan buat kalian yang udah sering nontonin vlog aku, silahkan subscribe ya, jangan ragu. Dan like video ini kalau kalian suka, di-share juga ke teman-teman kalian. Mungkin kalian juga punya mimpi-mimpi yang sama atau lebih besar daripada aku dan pengen banget tahu caranya. Ditunggu aja di next vlog aku, oke? Okay? See you!